Perjalanan menuju Pemandian Lewiranreg Kita mau Bikin edukasi tentang Main Balon sarung Ikuti ya Ini perjalanannya Ya, <tuk> Ya, enggak. Apa? pencet-pencetan gitu udah pencet-pencetan gitu aku ngalak Hanya ngalak apa lagi? di kota parai semprot. Semprot, Rahma. Iya. Ke sini. jalan tuh Saya tadi wa, memang wa. Alhamdulillah. Siapa? Selim sudah tertolong. Iya. Ya. Dedek, di nafas ada ya. apa? Makan apa dedek? Makan dulu. bolu. Bolu. Sampai baju ya, baju aja. ke Sungai Cipalebu, kita lihat ada anak kecil lagi nyuci beras. Ayah, benang, ya. Iya, Yuk, buka dulu acutnya Eh, enggak malu? Eh, eh biarin, enggak nah, ada. buka Ayah, aja ya buka dulu nanti pulangnya dingin. pulangnya dingin kita akan bikin tutorial Tuka, tuk, ya, cara bikin balon sarung bentar bentar aku nah, pendek. Ayah, batu teh. ayah, ayah cincinnya buka loh si ajani. adek pakainya kutete meskerok di tete mah. cincin lah. lah, sudah semua. emak siapa ya? eh eh dia nih semua itu mau kan nah. ya. manis itu? kita di sini kita si palit lah mama tosibak. atau So, Pertama-tama siapkan sarungnya ya. Ini serum. Ini diwasain. Terus sarungnya diwasahin teman ya. lagi dulu deh Ayun ang kamera Oh <laughs> yeah ini kan video ya ayo, basa, nanti Bu, kamera day satu dua, gagal <sukur> gagal <sukur> gagal gagal nanti ya Kak Isan, Kak dia kakinya, Kak. Duduknya di sini. Kakaknya mau sendiri di atas? Iya, Kakak naik ke sini. Kak Cila, ke sini juga. kakinya Tina terlentang, Kak dia. Tangan munca, Kak ya. Tuh, Kak. Tuh, Tiku. Tuh, Isan juga. Pegangan, Kak U. Itu kayak teet eh bukan gitu. Tapi Isan, Kak, kecil. mau makan kamera oh di naik gajah jangan I get in, I'll get it. Yeah. juaranya Le. Lagi lagi lagi. Lagi. sini Kak menyusuri menyusuri sungai Cipelebu kita lagi ngebolang kita lagi cari tempat renang yang bagus ya guys. guys Halo guys Halo guys dulu Halo Besti Halo Halo Besti aku lagi lagi di berenang, lagi di berenang. Di sungai, di sungai. Si. Palem. Okay. ikuti terus aku ya, oke, okay. terus kamu boleh ajak teman-teman aku, berenang, ber berenang, udah dulu ya, gue, kita mau, kita jalan, jalan. lagi. kita lagi berada di Cisompet ini sungai namanya. Cipalebuh namanya ya belum biar seru biar, seru. Iya. biar ayah ada tuang iya iya, hmm. nah. iya. Nuh. Sini, nuh gampang gampang aduh aduh Aduh, aduh. Ya, dulu, ya. Guys, Besti. Ya. Ada apa, San? San ada pesan? Udah kepiting. kepiting Tangkap, tangkap, tangkap! Awas, ku tangkap! Mana-mana, mana, mana, mana? Wah, kita nemu kepiting, guys! Ya udah, mati kepitingnya. Ini kepitingnya. Oh, kita nyari kepiting lagi, iya, ya, iya, ikuti lagi ya keseruan kita. belum, yuk ada bunga-bunga ayo, bunga apa? Putri malu. putri malu coba dipegang pegang dek, pegang kakak ayo yuk udah yuk udah kita lanjut kita lanjut menyusuri sungai-sungai Aduh duh duh. kayu Hayu. Aduh. Aduh. Di mana? weh. Ada batu-batu besar. Engkang-engkang oh, engkang. oh, jatuh Kenapa? Bisa ada di sini Bisa Jago berenang Engkang-engkangnya Iya Jago berenang ya Diga kakak Iya Ada ini Kenapa bayang. Uh. Lepas sendalnya Video. Halo, halo guys. Sampai di sini. Enaknya